Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Ada kabar baik banget ya untuk warga Konoha Sekaligus kabar bahagia sekali Untuk vlog BBL pertama kali naik motor Para sahabat jadi Cianjur Ini sudah tembus di angka 1 juta viewers Pecah juga nih para sahabat Di angka 1 juta dan posisinya berada di 4 trending Masya Allah Mudah-mudahan para sahabat ya Semakin semangat terus untuk streaming Mendukung karya-karya terbaik Bunda Lasti, Papa Bilar, dan tim Leslar Entertainment Masya Allah, tentunya bahagia dan selalu bersyukur Mudah-mudahan semakin banyak support dan dukungan Dari orang-orang yang tulus mencintai idola kita Berikutnya, persahabat, kita simak juga Di sini ada momen spesial, video cute ya Yang diunggah oleh Putri ini video bersama BBL, Masya Allah banget ya Ternyata BBL ini sudah pinter banget Diajak ngobrolnya sudah paham dan ngerti ya Aduh Masya Allah makin bangga sekali Dan kita simak juga, Putri mengatakan Kayak udah ngerti banget kalau diajak ngobrol Katanya tuh nama leasi juga di tag-nya oleh Putri Aduh Masya Allah banget ya, memang pinter banget Ganteng, soleh, Masya Allah luar biasa pokoknya untuk Abang L Momen ini pun di repost kembali oleh akun sendal putih Skor bilar Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah nah pinter banget si kamu na kok jadi terharu ya gak nyangka Abang sudah tumbuh sehat, pinter dan seganteng ini Masya Allah banget ya Hingga komentar positif pun Banyak diberikan oleh para sahabat Yakni dari akun Sunarsi MMG2 mengatakan Masya Allah Abang El ganteng gemesin banget sih Sudah pinter diajak ngobrol Gelangnya cute katanya tuh ya Aduh luar biasa banget ya Dan kita lihat juga di komentar lain Dari akun Ayur Rangga Raditya mengatakan Makin pinter Abang Makin happy Abang setelah mudik Masya Allah Alhamdulillah banget ya Setelah tentunya liburan Abang El sudah pinter Sudah tentunya bisa diajak ngobrol Sudah paham banget ya Bangga, bahagia karena l ini adalah tentunya semangatnya warga Konoha Berikutnya persahabat kita simak juga Ini ada kabar yang sangat luar biasa juga persahabat ya ternyata Angka keberuntungan l ini di angka 7 Disimak di unggahan HB30 persahabat ya Serba 7, trending 7 waktu tutunya kemarin debut twitter juga persahabatnya BBL ini tentunya trending di twitter di posisi 7 kita simak di kalimat caption yang dituliskan apakah angka 7 angka keberuntungan BBL pas lahir debut trending twitter di 7 kemarin trending di youtube debut di 7 juga throwback abang trending di music apakah calon penyanyi lesler dipertemukan di bulan 7 masya Allah persahabat ya ini sih luar biasa Mudah-mudahan berkah barokah dan rezekinya selalu diberikan kelancaran. Selanjutnya, bersahabat, kita simak juga di unggahan IGS-nya. Leslar saja satu jam yang lalu ini memposting sebuah kalimat. Post Leslar mau naik haji konten katanya. nggak post, dibilang udah kaya. Kok nggak haji-haji? Oh, oh, oh, katanya tuh bersahabat ya. Di sini tentunya kita bisa ambil bahwa banyak sekali netizen atau haters persahabat ya saat melihat kabar Papa Billar dan Bunda Leslie Kejora diajak naik haji bareng Gus Miftah dibilang konten dan di sini kita simak persahabatnya rela saja menuliskan sebuah kalimat Pos Lenzler haji konten katanya gak pos dibilang udah kaya wah gak haji haji aduh persahabatnya memang netizen ada saja serba salah pokoknya persahabatnya, ya kita sebagai fans sejati harus selalu positif semoga apapun yang dilakukan oleh idola kita selalu diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran amin berikutnya persahabat kita simak juga di unggahan bu aduh masya Allah banget ya kita simak nih. Calon haji nih Masya Allah Calon penghafal Quran juga Ganteng banget ya Abang Fatih Memakai tentunya baju seperti ini Masya Allah Nambah tentunya kegantengannya luar biasa Semoga menjadi anak yang soleh, menjadi anak penghafal Al-Quran seperti yang diinginkan kedua orang tua. Amin. Kita masih menunggu kejutan lain persahabat dan kabar terbaru berikutnya hingga judukan vitamin. Dari lesti dan Bilar jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya.